Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Bill dan Leslar Lovers. Di manapun kalian berada, kembali lagi di Spotify akan memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya spesial bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Villa.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 Baiklah Bro sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Minaga menyuguhkan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama kita awali dengan informasi yang sangat penting banget ya dari L2W Syukuran Ultah Abang L bersama L2W Buat kalian yang mau ikut iuran dan donasi silahkan DM L2W Berbagi sembako untuk janda, berbagi makanan untuk pemulung, berbagi peralatan sekolah untuk anak yatim, berbagi mukena, lansia dan anak yatim. Selain itu, L2W juga akan memberikan kado spesial khusus untuk BBL. Kita simak juga kalimat caption info yang dituliskan oleh akun L2W. Dalam rangka ultah Abang L, kami mau mengadakan syukuran dengan kegiatan yang insya Allah bermanfaat buat sesama ada empat program yang akan kami lakukan yang pertama berbagi sembako untuk janda-janda yang kedua berbagi makanan untuk pemulung dan pengemis yang ketiga berbagi peralatan sekolah untuk anak yatim dan yang keempat berbagi bukenang untuk anak yatim dan lansia selain kegiatan sosial kami juga tetap memberikan kado spesial untuk abang L yang pertama Buat kalian yang ingin iuran dan donasi, silahkan DM kami ya di L2W. Batas waktu terakhir kami tutup tanggal 1 Desember 2022. Itu informasi yang sangat amat penting ya untuk keluarga Konoha. Jika ingin iuran dan donasi, langsung aja DM ke L2W. Kita doakan mudah-mudahan program dari L2W berjalan dengan lancar dan tentunya selalu menjadi fanbase yang... Selalu menjadi contoh untuk semuanya Amin Kemudian juga persahabat ya, Masih edisi tentunya hari ayah Kita simak persahabat ya, Ada potret ayah Kejora Dan Bunda Lesti Kejora Sosok ayah terherbat Sosok ayah yang sangat luar biasa Bagi seorang Lesti Bapak Endang Muliana Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga persulamannya cincukan vitamin malam hari ini kita dapatkan di unggahan Kasania, masya Allah. Bunda lesti persahabat ya lagi meet time bersama sahabat sahabatnya bertiga aja nih. <guluh> Ini cute banget ya masya allah lagi di mana nih persahabat ya kira-kira kalian tahu nggak nih Bunda lesti, Kak Sania dan Kak Marjin lagi berada di mana nih posisinya? Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Resan sekalian 24 lar. Waduh Bunda main di mana nih bertiga aja sama sahabat sejatinya. Kita lihat juga persoalan ya Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Anabe, yang L tiga mengatakan, "Ingat itu, girls time. Jadi jangan pada nyanyiain lakinya." Kita simak juga jawaban dari Putri, underscore Aku mau nanya mbul aja, aku udah nggak kuat tangan nih. Wow, masya Allah, semuanya kagak sama BBL ya. Doakan saja, mudah-mudahan ada cedukan yang kita dapatkan langsung dari teman kerabat dan pastinya sahabat sejatinya Bunda Wasti Kejora. Kita selalu menunggu kabar baik, kabar bahagia langsung dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di malam ini persahabat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu kompak dan solid untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih.